ngelek dah Oke, oke, oke. Oke, kembali lagi sama udah langsung aja sesuai judulnya kali ini aku nak kasih tahu cara gimana ya? Apa sih? Oke lah terserah. Caranya cara masukin apa masuk Google Class gak perlu pakai aplikasi. Gitu pakai cara internet. Ya Google aplikasi Google classroom ya sama aja pakai internet. Ya enggak beda jauh lah. Oke lah langsung aja kita buka https ini kira-kira bekas kemarin masih ada aja. Aduh, Wikipedia gue jangan sampai ke keblokir lagi. Terus ke kelas M. Tunggu-tunggu kelas room. Tunggu. Ada tugas bentar. <tugas> <tugas> dan kita langsung masuk aja kayak gini nah tunggu ya ini loadingnya soalnya nih sinyal wifi-nya sesuai rumah nih sebenarnya wifi-nya ya. Android HP parah lama nih loadingnya nih ah what is this Oke okay, terus kita buka klik kamu neling oke ini kita klik buka classroom nah nanti otomatis kita disuruh sing in atau suruh masuk nah, gua nggak tahu sing in itu apa sih sekalian log ah gue enggak tahu login sing in itu apa nah nanti kita disuruh login yuk kita login dulu nah gua login dulu ya bentar Ah, loadingnya lama oke okay, oke okay. sudah masuk nah udah masuk seperti ini ya nah nah nanti kan kita ini ada tanda plus nah terus klik tambah terus buat kelas untuk jika Anda mau buat kelas itu biasanya guru-guru mau pakai Google buat kelas pakai ini ya buat kelas nah untuk mau kegabung ke kelas klik gabung ke kelas oke okay. Kode kelasnya gue liat dulu ya bentar. Sekalian gua mau kerjain tugas. Ya. Kode kelas di sini nih di gua nih. apa nih. Kodenya yang dikasih sama guru lu ya. Benar Oh Woi, benar nih? Oh iya benar. Masuk nanti. Nanti kan akan bergabung nih. Kalian tunggu aja. Nah. Nanti kan load, kayak gini loading, nah setelah loading, aduh, nah nanti kan muncul nih, ini seperti ini, nanti kan tugasnya nanti muncul di sini nih, nah nih, nanti ada tugas-tugasnya, tolong ya suci, lain kali jangan di komentar ya, ngirim tugasnya, tolong, jadi contekan gratis ini, nah, nah cara ingin -in tugasnya gimana, oke, okay. kita contoh aja ya untuk ini karena gue udah telat tugasnya gue baru tau nah kalian tuh klik tambah buat tambah atau buat nah kalian mau pilih Google Drive link file dokumen gambar atau sebagainya kalian pilih nah, nanti lu kiri nanti jika lu ini nih, misalnya nih file bentar file terus nanti terus apa ya kayak gimana ya file-file gitulah um, yang itu aja kayak begini nih misalnya oke okay. terus kita upload nah setelah diupload ini mungkin misalnya tugas kita misalnya tapi maaf ya bu guru jadi percobaan di tempatnya awok awok awok awok kok males. Ordo Ipin. Nah, nanti akan seperti ini nih. Tugas anda mana? Nah nanti kayak gini. Kita dulu. ulang, ulang nah. nah nanti kan gini. Nah setelah kalian tambahkan seperti ini, nanti kalian klik serahkan. Oke. Okay. Jadi seperti ini. Makasih telah menonton. Semoga bermanfaat untukmu yang Enggak mau download aplikasi yang alias memorinya penuh. Males buat download. Gua juga gitu ya. Males buat download. Oke, okay, dadah. Assalamualaikum.